Persiapan buka tajil belum istri ada Tuh dari dia ini. di mana Di Ramaana panginten-inten. Asa, teh Oh, buka tajil belum <laughs> itu itu bahasa Ika. di apa bela itu alhamdulillah nanti tidak nah, mau jaket sebenarnya. jaket